Kawasan ini adalah hutan, kawasan hutan lindung di Cistimau. dan tempat ini sudah diwariskan oleh leluhur kita yang harus dilestarikan. Aja juga membutuhkan lahan dan membutuhkan perlindungan, juga manusia juga butuh uh, lahan dan juga butuh perlindungan dari asil hutan. The men used to believe that is where God is. And it's a sacred, sacred place that needs to be uh, respected by all. What do you want to do? I want to help the poor. I want to help the people who are struggling. I want to